Kamu harus makan ya, tapi ntar pulangnya barang aku ya? Jangan, jangan Kak, jangan Enggak, kamu bawanya pulangnya barang aku, nanti aku ajak ke, kenalan sama papaku Sama-sama papaku ada kerjaan buat kamu Enggak mau aku mau jalan-jalan lagi aja, Kak Enggak, enggak Enggak ya, boleh, kamu harus sama aku sampai aku ketemu temen aku ya I've been looking forward to today It seems like all my life I've prayed to find someone like you Gak, gak mau nggak enak gak kamu, aku terus terong. teman bapaku ya. <laughs> jangan. Bentar bentar, bentar. aku teman bapaku aja. Ya kamu mau kan? Kalau nggak mau ntar. Jangan jangan jangan jangan. Aku titip salam aja pas kakak pulang. Jangan gak. nanti aja nanti. Nggak apa-apa daripada kamu kayak gini. Aku yang nggak tega. Kan semua manusia kita harus saling menolong. Aku. Ya. Ah bapak. Sepertahun baru bapaku ada kerjaan bagus tau buat kamu. enggak, enggak, enggak. Ya kalau kamu nggak bisa nyetir, ya besi rumah gitu, bisa kan? Tapi... Bisa kak untuk bersih, bersih tapi aku nggak mau. Nanti ngerapotin kakaknya. Nggak, aku nggak akan marah-marahin kamu kok. Kamu... Aduh, kasihan banget. Aku pesen, pesen makan ya aku mau pergi kok ah mau kemana pergi jalan lagi gila pergi jalan lagi kemana ini jalan gede iya nggak nggak di tengah jalan juga kan ya. jalannya di samping ya, jangan pergi juga di sini aja kakak udah punya suami belum belum kalau suami kakak kayak aku mau nggak kenapa kayak gitu aku susah nyari cewek kak Iya lah kamu kan gak kerja, gimana mau cari cewek? Makanya ganteng kon. Tapi aku pengin. <laughs> ya udah, kamu kerja dulu yang bener, baru cari pacar, cari istri. Udah mikir salat. Kayaknya aku harus cabut dulu. Enggak, buat jalan-jalan lagi. Enggak, buat enggak, makan. enggak. Kamu di sini, tunggu sampai aku ketemu teman aku, baru kamu pulangnya bareng aku, oke? Okay? Jangan, kak. Kamu, kamu terlalu... culik aku ya? Nggak, maksudnya kamu kayak aku kasih kerjaan. Kakak baik banget, jangan terlalu baik buat aku. Ya, kamu pucat gitu deh. Makan ya? Enggak. Kamu suka makan ayam nggak? Kamu suka makan apa? Makan ya? Aku sukanya kamu. Aku boleh tanya nggak? Ya? apa namanya siapa? Rusia. Rusia. Rusia. Kenapa? nggak apa-apa. nama kamu siapa? Zani. Zani. aku pengen mengingat aja ternyata masih ada orang baik di dunia. Ini. masih banyak kok yang baik. nggak apa-apa yuk tinggal sama aku. nggak apa bentar kasih tau papa aku biar bisa kamu mau kerja. enggak nggak apa-apa. Kakak, makasih banyak ya. Ini aku mau balik dulu. Mau aku balik bawa. kemana? Jalan-jalan lagi, Kak. Enggak, enggak. Woyah. Mau jalan Oh my God, ini aku ditipu nih. Hah. Ini mobil aku, Kak. Ini mobil aku saat, Ini mobil aku saat, Ini mobil aku saat, Ini mobil aku <Sat> Serius? Serius. Hmm. Oke, okay. kamu bohong aku tadi di sini. Apa? Kamu bohongin aku. Gak bohongin sih. Aku lebih pengen tes kebaikan cewek. Soalnya aku hmm. pengen jadi pasangan. Kakak udah baik banget loh sumpah. Sampai ngasih kerjaan ke aku jadi supir. Bersih-bersih rumah itu mulia banget lah buat kakak Gila Tapi jangan gituin aku, kalian lebih jadinya Enggak hmm. Tapi ini percaya mobil aku enggak? Ini aku kasih bukti, ini mobil aku kengeran Jadi Kakak itu orang yang baik tidak memandang siapapun itu Oke enggak. Ini benar mobil kamu? Iya kak juga bisa dibuka kak lihat oh ditipu dong aja ranjir ranjir ranjir ranjir ranjir si Renault siapa ya ampun gila gila gila ini mobil aku sendiri kak. aku pulang. sama temen Aku tapi teman aku kayaknya nggak jadi deh kesini. lagi bikin video kak. Hah video apa? Di pojok pojok pojok situ loh. Oh my God, beneran di situ yes. Yes Yes <laughs> Oke okay, aku berhasil ngerjain kakak Jadi <laughs> <Yeah>. Tuh Mika <laughs> Jadi aku itu sekarang lagi Sosial eksperimen, Tes kebaikan orang di sekitar Oke okay. Dan aku ngeliat kakak dari Jauh kan tadi Ini udah dari awal Aku set di sini. Soalnya banyak banget kayaknya yang nongkrong di sini. Iya iya iya Ada bolak balik gak pas cowok kan nunggu cewek eh ternyata nemu aku kira kamu gendeng-gendengan anjir. Beneran enggak? Ngeh gitu. Enggak, enggak sama sekali. Enggak sama, sekal. sama sekali. Aku kalau gitu. tempatnya mobilnya orang rusak kan? Kamu juga di sini yang. Palsu juga. <mukai> palsu juga. <mukai> <mukai palsu juga. Ay, parah sih, parah sih, parah sih. Aku ditipu doang anjir. Baru kali ini ya, tiba-tiba gembel ya, gembel kelaparan buka mobil kayak gini. <mukai> Baru pertama kali kan? <mukai> Boleh minta Instagram kamu enggak? Ehm... Um, Apa Instagram? Boleh sih? Masa gak boleh? <laughs> Next thing, jangan bohongin aku <laughs> Gak buka dibawangin Tapi bener sih eh Ini ya Instagram aku Upload ini ke Youtube gak? Ehm... Um, ya boleh Asli? <laughs> ya boleh Jangan tiba-tiba dilaporin Oh enggak enggak, enggak. Aman ya? Soalnya aku ngupload video, kalau udah diizinin dulu. Oh ya, oke. Gak apa-apa, aku tanya. Gak apa ya? Gak apa, -apa. <laughs> Yaudah, kamu mau... Pulang sama siapa? Um, Soalnya temen aku sih, tapi temen aku kayaknya nggak jadi datang deh. <laughs> kayaknya aku tau deh dia lagi dimana. Gimana kalau kita jemput aja? Ya udah, ayo. Oke. <laughs> Beneran nih gak apa -apa. Beneran. Ayo. udah siap kak udah ayo oh, makasih ya <laughs> kamu baik banget loh <laughs> kamu beruntung ya ya. baik banget nganterin aku lagi sekarang ke tempat temen aku